Halo sahabat Zodik 48, kembali lagi berjumpa saya di channel ini. Di video ini kita akan bahas tentang Ramalan Taurus di bulan Maret tahun 2022. Namun buat kamu yang baru gabung silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan video Ramalan berikutnya.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 Di sini kita akan bahas tentang kesehatan keuangan karya hubungan asmara dan angka keberuntungan seorang Taurus di bulan Maret tahun 2022. Untuk tersingkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang Taurus di bulan Maret tahun 2022. Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Taurus di bulan Maret tahun 2022. Selanjutnya kita akan mengambil kartu kesehatan pekerjaan seorang Taurus di bulan Maret tahun 2022. Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Taurus di bulan Maret tahun 2022. Jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, kemudian selanjutnya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh seorang Taurus di bulan Maret tahun 2022. Pertama support energi kepada kesehatan, selanjutnya support energi kepada keuangan. Selanjutnya support energi kepada karir dan pekerjaan.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 ten of sword ataupun 10 pedang secara umumnya ten of sword itu diartikan mendapat pengkhianatan dari orang lain dari orang sekitar, dari orang yang dipercaya dari dalam diri sendiri yang berujung kesehatan akan menurun dan di sini menggambarkan kesehatan seorang Taurus di bulan Maret tahun 2022 akan mengalami sedikit penurunan yang dimana sini dikarenakan seorang Taurus mendapatkan pengkhianatan dari orang yang ia sayang, orang yang ia percayai orang yang berada di sekitar yang akan berdampak negatif kepada kesehatan di sini digambarkan seorang Taurus perlu mengkontrol diri, mengkontrol emosi untuk mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi. Dan untuk support energinya adalah King of sword Secara umumnya, King of sword itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang usianya di atas Taurus sendiri. Dan di sini menggambarkan kesehatan seorang Taus mengalami penurunan di bulan Maret tahun 2022 dikarenakan mendapatkan pengkhianatan dari orang yang ia sayang orang yang ia cinta orang yang ia percayai yang dimana disini sosok orang tua sosok orang yang lebih tua akan memberikan masukan kepada seorang Taus untuk menjaga kesehatan di bulan Maret tahun 2022 dan untuk kartu kesimpulannya adalah di Emperor secara umumnya di Emperor itu diartikan raja yang berkuasa orang yang berkuasa orang yang berpengaruh orang yang mempengaruhi orang yang menasehati dan jika kartu di Emperor kita gabungkan dengan kesehatan seorang taus, di sini menggambarkan sosok yang memberikan masukan motivasi kepada seorang taus untuk menjaga kesehatan di bulan Maret tahun 2022 adalah sosok orang yang lebih tua sosok orang tua sosok orang yang terdekat yang akan mampu membuat seorang Taurus bertahan dan mendapatkan kesehatan yang lebih bagus di bulan Maret tahun 2022 dan untuk kartu keuangannya adalah ten of pentacle ataupun sepuluh koin sejarah umumnya ten of pentacle itu diartikan keuangan yang sangat meningkat sangat bagus yang dimana sini bisa dinikmati oleh sekelompok orang dan dinikmati oleh keluarga dan bisa membuka pintu rezeki sendiri dan di disini menggambarkan Keuangan seorang taurus di bulan Maret tahun 2022 mengalami peningkatan yang dimana di sini digambarkan seorang taurus merupakan sosok seseorang yang suka berbagi kepada orang lain, suka membantu orang lain orang yang membutuhkan tanpa pandang bulik bulu yang dimana di sini akan membuat pintu sekitar seorang taurus terbuka lebar dan membuat keuangannya semakin meningkat lagi dan di sini juga digambarkan setiap usaha pekerjaan yang dilakukan oleh seorang taurus akan mampu membuat income kepada dirinya lebih besar lagi dan mampu memperbaiki kehidupan lebih bagus lagi. Dan untuk support energinya adalah Kenaik open tackle. Secara umumnya, kenaik open itu diaktikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang dekat dengan Taurus sendiri. Dan di sini menggambarkan keuangan seorang Taurus mengalami peningkatan di bulan Maret tahun 2022 yang dimana sini dikarenakan seorang Taurus suka membantu orang lain suka berbagi kepada orang lain tanpa pandang pilih bulu yang dimana orang-orang sekitar akan dibantu oleh seorang Taurus yang membuat pintu seorang Taurus akan terbuka lebar dan di disini juga digambarkan setiap usaha yang dilakukan yang dikerjakan yang dibuat oleh seorang Taurus akan berhasil maksimal dan mampu mendongkrak keuangan yang lebih bagus lagi dan jika kartu di Emperor kita gabungkan dengan kartu keuangan seorang Taurus disini menggambarkan sosok yang Sosok yang mendoakan seorang Taus di bulan Maret tahun 2022 adalah sosok orang terdekat, sosok orang yang dibantu, sosok pasangan yang membuat keuangan finansial jauh lebih bagus lagi, dan sosok orang yang ia bantu akan membuat pintu ke seorang Taus lebih meningkat, serta usahanya akan semakin maju di bulan Maret tahun 2022. Dan untuk kartu karir pekerjaannya adalah Three of One, ataupun tiga tongkat. Secara umumnya, Three of One itu diartikan kita tidak bisa melakukan sekaligus, dan belajar melepaskan. Dan di sini menggambarkan karir pekerjaan seorang taus mengalami peningkatan di bulan Maret tahun 2022 yang dimana di sini digambarkan seorang taus akan mendapatkan pekerjaan secara bergantian yang dimana di sini akan mampu mendongkrak kehidupan keuangan finansial karir lebih bagus lagi. Di sini juga digambarkan seorang taus akan mendapatkan tiga pekerjaan sekaligus yang dimana di sini akan berhasil dan mampu membuat keuangan finansial jauh lebih bagus lagi serta disini seorang Taus akan berhasil maksimal untuk membuka sebuah usaha yang dimana usaha miliknya sendiri yang akan mampu membuat keuangan kehidupan karir lebih bagus lagi dan tidak tertutup kemungkinan seorang Taus akan menjalankan dua usaha sekaligus usaha miliknya sendiri usaha sampingan dan usaha intinya yang akan mampu membuat kehidupan lebih bagus lagi dan untuk support energinya adalah Kenaik of Cup secara umumnya Kenaik of Cup itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang berada di sekitar Taus sendiri dan di sini menggambarkan sosok seorang Taurus akan mendapatkan peningkatan karir, yang dimana di sini seorang Taurus akan mendapatkan tiga tawaran pekerjaan sekaligus, yang dimana ia dapatkan dari orang terdekat orang yang dikenal seorang Taurus yang mampu mendongkrak kehidupan karir pekerjaan lebih bagus lagi. Dan di sini seorang Taurus akan mendapatkan job secara bergantian dari orang-orang terdekat orang sekitar yang akan membuat keuangan, kehidupan finansial jauh lebih bagus lagi, serta di sini seorang Taurus didoakan oleh pasangan. Oleh orang-orang yang ia bantu untuk membuka sebuah usaha, yang dimana usaha tersebut akan berhasil maksimal, mampu membuat kehidupan keuangan finansial karir lebih bagus lagi. Dan jika kartu di MPR kita gabungkan dengan kartu, kan pekerjaan seorang taus di sini menggambarkan. Sosok yang mempengaruhi, sosok yang mendoakan seorang Taus untuk mendapatkan peningkatan karir di bulan Maret tahun 2022 adalah sosok orang terdekat yang memberikan pekerjaan tiga sekaligus, yang memberikan pekerjaan secara bergantian dan sosok orang yang ia bantu akan mendoakan usaha seorang Taus agar lebih maju, lebih meningkat, yang dimana akan menampak positif kepada kehidupan taurus sendiri. Dan untuk kartu hubungan asmaranya adalah Seven of Cup ataupun 7 piala Secara umumnya, Seven of Cups itu diartikan memiliki banyak keinginan sehingga gagal fokus kepada yang satu. Dan di sini menggambarkan, kepada seorang Taurus yang sedang single, baiknya fokus kepada satu orang yang di mana di sini. Untuk dijadikan pasangan, yang di mana di sini akan mampu membuat hubungan asmara lebih bagus, lebih harmonis, dan lebih tertata lagi. Dan kepada seorang Taurus yang sudah berpasangan di sini menggambarkan, memiliki banyak keinginan untuk membahagiakan pasangan, yang di mana di sini akan tercipta hubungan asmara yang lebih harmonis, lebih bahagia lagi. Dan untuk support energinya adalah... King of one secara umumnya King of one itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang sudah dewasa sosok orang tua dan disini menggambarkan hubungan asmara seorang taus di bulan Maret tahun 2022 seorang taus yang sedang single baiknya melihat satu orang di depan yang dimana sini akan dijadikan untuk pasangan yang direstui oleh orang tua yang akan mampu membuat hubungan asmara lebih bagus lagi dan di disini seorang taus yang sudah pasangan memiliki banyak keinginan yang dimana direstui oleh orang tua pasangan dan orang tua taus untuk mendapatkan hubungan asmara yang lebih bagus lebih harmonis lagi serta di sini tidak tertutup kemungkinan berkat doa seorang orang tua terus akan mendapatkan keturunan di bulan Maret tahun 2022 dan jika kartu di emperor kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara seorang Taurus disini menggambarkan sosok yang mempengaruhi sosok yang mendoakan hubungan asmara seorang Taurus lebih bagus di bulan Maret tahun 2022 adalah sosok orang tua Taurus sosok orang tua pasangan serta berkat doa dari seorang orang tua Taurus bersama pasangan akan mendapatkan keturunan di bulan Maret tahun 2022. Dan untuk angka keberuntungan seorang Taurus itu berada di angka 10, 20, 23, 37, 74. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan Taurus di bulan Maret tahun 2022. Semoga bermanfaat. Ingat like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata, saya ucapkan wassalam.